Karena hari ini kita merayakan hari ulang tahun pelkat PKP. Wuh. Nah, untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke mama-mama kita, kita mau nyanyi satu buah lagu, Tante. Selamat ya. eh, ulang tahun. Sebelum nyanyi, nyanyi, boleh apa? Udah tahu nggak hut keberapa? Oh tadi keberapa ya? Tadi Tantan ini udah bilang keberapa ada ya? Gak? Ada yang tahu Ada yang tahu nggak adik-adik di rumah? Oh ada yang angkat tangan.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 Ucapin selama tahun-tahun. Sekarang Kak Astrid mau kenalin nih yang ada di sini. Ada Kak Yakobus sebagai gitaris. Ada Kak Franz sebagai kahonis Dan ada Tante ini serta Kak Astrid sebagai liturgos. Adik-adik, kita berdiri yuk. Ayo, ayo berdiri. Sebelum memasuki rangkaian ibadah, kita mau pemanasan dulu yuk. Sambil nyanyi lagu yang berjudul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 Tante masih ada yang kurang semangat tuh Kayaknya kita oh. penuh nyanyi satu lagu lagi Tante Yang berjudul Happy ya sambil pakai gerakan ya Iya Masih berdiri ya adik-adik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 apa kabarnya adik-adik hari ini? Karena dia harap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat ya Nah adik-adik sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Adik-adik boleh ambil alkitabnya Kita mau persiapkan bahan bacaan alkitab dulu ya Kita mau buka dari Filipi 1 Filipi perjanjian lama apa baru? Ayo, perjanjian baru ya adik-adik Kita buka Filipi 1 ayat 1-8 kalau sudah ketemu, Alkitabnya ditaruh dulu ya adik-adik. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu hari ini. Tuhan boleh membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini Tuhan. Tuhan sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kerennya kau berkati kami Tuhan. Supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik.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 ada yang tahu nggak siapa yang menulis kitab Filipi ini? Ayo, coba lihat lagi alkitabnya. Kalau adik-adik perhatiin, di atas tulisan Filipi ada tulisan surat titik-titik kepada jemaat di Filipi. Siapa? Iya, surat Paulus kepada jemaat di Filipi adik-adik. Bapak Paulus yang menulis kitab Filipi ini. Nah, adik-adik, tapi Bapak Paulus pada saat itu sedang dalam kondisi yang nggak enak adik-adik. Bapak Paulus dulu itu Di penjara adik-adik Kalau di penjara itu Kondisinya gimana sih kak? Tangan atau kakinya diikat Atau enggak bisa diborgol? Kalau misalnya diborgol itu Pakai besi adik-adik Enggak pakai tali, jadi pasti tangannya sakit ya Kakinya juga sakit Terus kalau penjara itu Ruangannya kecil Satu ruangan penjara Bisa rame-rame adik-adik Jadinya sempit ya pasti kalau ngelakuin aktivitas, enggak leluasa. Rasanya pasti enggak nyaman banget ya adik-adik ya. Nah, Bapak Paulus itu dulu dipenjarakan bukan karena melakukan kesalahan adik-adik, bukan karena melanggar hukum, tapi Bapak Paulus ini dipenjara karena dia itu menyampaikan kebenaran adik-adik melalui pemberitaan firman Tuhan. Nah, meski harus masuk dalam penjara adik-adik, Bapak Paulus ngerasa sedih gak? Ngerasa kecewa atau marah gak sama Tuhan? Nah Bapak Paulus tuh gak marah adik-adik Gak sedih, gak kecewa sama Tuhan Yesus Justru Bapak Paulus ini malah tetap semangat memberitakan firman Tuhan Gimana caranya? Bapak Paulus ini menulis surat adik-adik Tentang Injil Kristus untuk jemaatnya di Filipi Nah karena Bapak Paulus ini semangat adik-adik dalam pelayanan tetap setia sama Tuhan Yesus. Hal itu berdampak positif adik-adik ke jemaat yang ada di Filipi. Mereka hidup penuh sukacita, sesuai dengan firman Tuhan, dan membawa damai sejahtera buat sesamanya adik-adik. Karena Bapak Paulus tahu jemaat di Filipi itu penuh sukacita, penuh damai sejahtera, karena melakukan firman Tuhan, Bapak Paulus pun ikut senang adik-adik, ikut bersyukur, karena tahu nih, Wah jemaat di Filipi baik-baik ya Saling membantu, saling mengasihi, saling mendukung satu sama lainnya adik-adik Nah adik-adik sama halnya nih adik-adik kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kita harus bersyukur ya adik-adik karena berkat, berkat dan kemurahan adik-adik yang berasal daripada Tuhan Tuhan Yesus selalu setia ya adik-adik kepada kita lewat kasih sayang Tuhan Yesus nah bersyukur akan hal apa aja sih adik-adik ada banyak apa aja yuk masih bisa nafas masih bisa makan dan minum masih bisa sekolah masih bisa kumpul keluarga masih bisa ketemu papa mama masih bisa dibangun ini tadi sama papa mama nih sebelum ibadah minggu masih bisa apa nih kita sekarang ini masih bisa ibadah adik-adik walaupun online ya dan pasti banyak banget nih adik-adik hal-hal yang bisa disyukuri sama kita nah dari itu semua adik-adik banyak cara yang bisa kita lakukan adik-adik untuk menunjukkan rasa syukur kita atas berkat Tuhan cara bersyukur gimana? pasti udah pada tahun nih cara bersyukur gimana? rajin berdoa bisa berdoa terima kasih Tuhan kartika sudah bisa makan terus Anya udah bisa bangun tidur, diberikan nafas kehidupan. Terus bisa juga rajin membaca Alkitab adik-adik, mendengarkan firman Tuhan ya, seperti saat ini nih adik-adik. Terus apalagi? Bisa cara bersyukurnya kita mengasihi sesama adik-adik dengan cara menolong orang lain. Yang dari hal-hal kecil aja deh karena dia kasih tahu dari keluarga, misal dari mama, dari papa kalau mamanya nih minta tolong tolong uh, rapiin tempat tidur dong mama lagi sibuk nih di dapur ayo malah langsung ah mama apaan sih aku masih seru nih masih main ntar aja rapiin tempat tidurnya Hei, harus rapiin tempat tidur ya adik-adik itu bisa bantu-bantu mama bersih-bersih bantu-bantu mama bersihin meja kalau mama lagi nyapu nih Adik-adik melihat -adik mejanya berdebu Ada kemoceng atau lap Atau tisu Nah adik-adik bisa nih bantu mama Lap meja Dengan baik Nah adik-adik bisa juga Membantu melipat pakaian nih Kalau adik-adik belum bisa nyetrika Atau belum bisa nyuci baju nih sendiri Kalau misalnya ngelihat ada baju berantakan Adik-adik bisa Bantu lipat-lipat baju Lipat-lipat celana adik-adik yang punya dulu deh Itu udah membantu mama loh adik-adik Terus apa? Membantu menjaga adik Kalau misalnya mamanya lagi kerepotan nih di dapur Adiknya lagi sendirian Mainan sendiri Nah adik-adik boleh ya Sebagai kakak yang baik Boleh jaga adiknya Terus apa lagi? Adik-adik bisa ngambilin minum Buat papa kalau pulang kerja adik-adik Papa udah capek, papa uh, seharian kerja di luar rumah. Tapi adik-adik harus bisa jadi penyemangat buat papa. Adik-adik bisa ambil air putih, taruh di meja, papa nih minuman buat papa. Itu. Terus apalagi adik-adik? Bisa juga loh di luar keluarga nih adik-adik. Adik-adik bisa membantu orang yang kesusahan. Misalnya nih adik-adik sekarang kalau misalnya ada yang kebanjiran, adik-adik kalau ada baju-baju yang masih bisa layak pakai tapi adik-adik udah jarang pakai nih nah itu adik-adik bisa kumpulin adik-adik bisa sumbangkan adik-adik nah itu untuk menolong sesama juga nah demikian firman Tuhan hari ini adik-adik kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus bisa terus bersyukur ya dalam keadaan apapun juga Maupun kita lagi susah, ataupun kita lagi senang, kita harus tetap bersyukur sama Tuhan Yesus dan tetap melakukan sesuai dengan firman Tuhan ya. Nah, begini firman Tuhan ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kayoan. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi aktivitas ya adik-adik. Gimana tadi? Firman yang sudah dibawakan oleh Kanadia. Seru banget ya adik-adik, kita belajar tentang Paulus dan juga yang ada uh, menulis surat di Jemaat Filipi. Nah sekarang, uh, Kak Iwan mau tunjukin nih aktivitas apa sih yang akan kita buat? Tadah. Kita akan membuat bingkai adik-adik. Nih, kayak gini. Nah sekarang apa sih alat-alat dan bahan yang dibutuhkan dan cara buatnya gimana? Kak Iwan akan jelaskan satu persatu ya adik-adik. Untuk alat dan bahan yang kita perlukan, pertama-tama kita butuh ini Adik-adik, kardus bekas. Adik-adik bisa pakai kardus bekas apa aja ya yang ada di rumah. Lalu yang kedua ada kertas HVS. Boleh pakai kertas apa aja kok Adik-adik yang ada di rumah, pokoknya harus dipakai untuk membuat aktivitas. Lalu yang ketiga ada kertas origami. Lalu ada krayon. Ada spidol, ada penggaris, ada gunting, ada pita, dan yang terakhir ada lem dan juga pembolong kertas. Nah, cara buatnya gimana sih? Kayak pertama-tama, kardus yang tadi udah kita siapkan nih, adik-adik. Mau dibuat pola seperti ini, kayo udah buat nih polanya. Nanti Adik-adik bisa minta bantuan Mama dan Papa, Om dan Tante atau kakak adik-adik atau Mbak atau siapapun yang mendampingi Adik-adik di rumah ya. Nah, kalau udah dibentuk pola seperti ini, Adik-adik potong jadi kayak gini Adik-adik. Nah, Adik-adik nanti akan minta bantuan Mama Papa ya. Harus hati-hati memotongnya supaya enggak tertuka tangannya. Nah, kalau udah kita akan siapkan Kertas HVS yang tadi udah kita siapkan adik-adik. Nah, nanti kalau udah nih kertas hvs ini akan kita sesuaikan ukurannya sama bingkai yang udah kita buat. Kayak gini adik-adik. Nah, kalau udah disesuaikan nanti tinggal dipotong. Nih kayak yang contohin ya. Nah, kayak gini adik-adik. Udah sama kan bentuknya? Sebelum kita tempel di bagian belakangnya kayak gini, kita mau tulis kata-katanya dulu adik-adik. Nah, kata-katanya apa sih? Sesuai sama firman Tuhan yang tadi udah diajarkan sama Kak Nadia, kita akan buat kata-katanya. Tada! Aku mau bersyukur dan menolong orang lain. Jangan lupa ditulis ya adik-adik. Aku mau bersyukur dan menolong orang lain. Kalau udah ditulis, nanti akan ditempel seperti ini, adik-adik. Nah, kalau udah, adik-adik nanti bisa hias. Kalau udah ditulis kata-katanya, jadi seperti ini. Nah, adik-adik, pembolong kertas yang sudah kita siapkan tadi akan kita gunakan untuk membolongi bagian atas frame ini. Nah, kalau udah, nanti kita ikatkan deh pitanya seperti ini. Nah, kayuan contoh ini, adik-adik. Kayak gini adik-adik. Nah, terus kita bolongin ya nanti. Sama pembolong kertas yang udah kita siapkan. Satu lagi adik-adik lubangnya untuk masukin pitanya. Nah, kayak gini deh. Ntar kalau udah, pita yang udah kita siapkan. Boleh minta bantuan mama dan papa untuk motong. Dan juga dimasukin ke dalam lubang ini ya adik-adik. Jangan lupa diikat sampai erat supaya... Nanti talinya enggak putus. Nah, kalau udah kita buat kayak gitu, jangan lupa ya adik-adik untuk dihias supaya jadi kayak punya kayuan. Kayak gini adik-adik. Nah, ini kan versi kayuan adik-adik. Adik-adik bisa buat versi adik-adik sendiri loh, nggak harus dari kardus juga. Bisa misalnya dari sedotan atau dari es es krim. Pokoknya dibuat semenarik mungkin ya adik-adik. Dan apapun yang ada di rumah harus bisa digunakan untuk membuat aktivitas dan dikirimkan ke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 sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita ya adik-adik pada hari ini nah adik-adik untuk mengakhiri ibadah ini kita bersatu dalam doa penutup ya, mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu hari ini kami boleh belajar Tuhan seperti Bapak Paulus dan juga jemaat di Filipi untuk selalu bersyukur dan selalu melakukan firman Tuhan Tuhan, sebentar lagi kami ingin melanjutkan segala aktivitas kami Tuhan kiranya berkat yang berasal daripada Tuhan boleh ada pada kami Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus juru selamat kami yang hidup, haleluya amin selamat hari minggu adik-adik sampai jumpa minggu depan ya